Do I have Ashadu an la ilaha illallah wa la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuh min khalqihi wa habibu Allahumma salli wa salli wa barik ala barikala Muhammadin ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamiru bi islamin ilayah bin qiyamah Amma ba'du Bapak-bapak, ibu ibu ibu ibu an sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahirrahmanirrahim kita panjatkan pujakan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang penuh berkah ini Allah masih berkenan bermurah hati berikan kepada kita kemuliaan berupa kemuliaan iman Islam kemuliaan hidayah kemuliaan kemampuan dan kemauan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sangat mahal yang harus kita syukuri bersama. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya sehingga bisa istiqomah hingga akhir hayat kita. Hadirin rahimakumullah Pada pertemuan bulan lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang salam yaitu penjelasan poin pertama dari hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah s.a.w alaihi wasallam bersabda hakul muslimi alal muslimi sittat hak muslim atas muslim yang lain itu ada enam ketika kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya ini poin pertama yang sudah kita selesaikan pembahasannya di pertemuan bulan lalu nah, mulai malam ini kita memasuki pembahasan pada poin yang kedua dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim tadi yang kedua berbunyi wa idha Da fajib fa dan ketika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Ini yang Insya Allah mulai malam ini akan kita bahas penjelasannya sedikit demi sedikit yaitu tentang memenuhi undangan. Ayat yang berkaitan dengan tema ini Yaitu tema tentang memenuhi undangan Hadisnya riwayat muslim tadi Wa da fa Dan ketika Ia mengundangmu maka penuhilah undangannya Ini hak muslim atas muslim yang lain Poin yang kedua Ayat yang berkaitan dengan hal itu Ada di surat al-ahzab ayat 54 A'udhu billahi Ya ayyuhalladina amanu La buyutan nabi Illa Ida ta'amin Baik orang-orang yang beriman Janganlah kalian Memasuki rumah-rumah nabi Kecuali kalau kalian diizinkan untuk makan, datang makan tanpa menunggu-nunggu hidangan makanan tersebut. Ini berkaitan dengan akhlak ketika memenuhi undangan. Walakin idatu itu akan tetapi jika kalian diundang fadhlu maka masuklah masuk kemana tadi rumah nabi faida dan ketika kalian sudah selesai makan fang wala mustatnisi nadi maka bersegeralah beranjak keluar wala mustatnisi nadi hadis tanpa memperpanjang percakapan Kenapa demikian inna dalikum kana yu'udhin Nabiya minkum. karena hal itu akan mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ia pun malu dari kalian Wallahu Wallahulah yastahyi minal haq dan Allah itu tidak malu untuk menyampaikan atau dari kebenaran. Surat Al-Ahzab ayat 54. mas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan dulu ayat ini berkaitan dengan memenuhi undangan. Di sini orang-orang yang beriman namanya orang beriman. Mereka itu para sahabat dulu sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika sudah bertemu, mereka tidak ingin berpisah. Kalau sudah bertemu dengan Nabi, dimanapun, itu nggak mau berpisah. Pengennya berlama-lama. Namanya orang sudah mencintai seperti itu. Seorang yang saling mencintai itu pengennya itu lama berlama-lama tidak berpisah suami istri yang saling mencintai itu nggak ada keinginan untuk berpisah pinginnya lama terus bersama-sama. Nah para sahabat ini mereka sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak hanya itu mereka juga merindukan setiap ucapan-ucapan yang keluar dari lisan Rasulullah. Sallallahu Alaihi sehingga ketika sudah bersamaan, pinginnya itu terus lama bersama dengan beliau. Begitu juga ketika mereka datang bertamu ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pinginnya itu lama bertatap muka dengan Rasulullah, pinginnya itu lama mendengarkan hikmah-hikmah yang keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lama mendengarkan nasihat-nasihat yang keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi namanya Rasulullah itu juga manusia beliau punya istri beliau punya anak-anak beliau punya urusan beliau punya keluarga banyak urusan-urusan yang hendak dilakukannya. Maka di sini turun ayat ini karena kondisi para sahabat itu seperti itu awalnya. Jadi ketika sudah datang ke rumah Nabi, bertamu ke rumah Nabi, akhirnya apa? Lama bercakap-cakap, ngobrol di situ, mendengarkan Rasulullah SAW sehingga nggak. Terasa waktu sudah begitu lama. Dan Rasulullah nggak mungkin. Malu kalau untuk terus terang. Terus terang menyuruh mereka keluar dari rumahnya. Namanya orang beriman. Ketika ada tamu. Ya walaupun sebenarnya sedang banyak urusan. Itu kan nggak enak nyuruh tamunya untuk keluar. Malu. Ada rasa malu. Begitu juga dengan Rasulullah Wasallam Ketika ada orang yang datang ke rumahnya bertamu atau diundang. Kemudian mereka saking betahnya bersama dengan Rasulullah sampai nggak terasa waktunya sudah begitu panjang. Enak saja kondisinya nyaman bersama Rasulullah. Walaupun sebenarnya Rasulullah banyak urusan-urusan yang tidak dilakukannya. Tetapi Rasulullah malu kalau untuk terus terang menyuruh mereka keluar meninggalkan rumahnya maka turun ayat ini berkaitan dengan hal itu. Janganlah kalian wa orang beriman masuk ke rumah-rumah Nabi kecuali kalau diizinkan, artinya diundang untuk makan misalnya. Diundang untuk makan. Datang ke rumah Rasul diundang untuk sekedar makan, boleh masuk silakan. Tetapi ada etika di situ di antaranya, ketika kita bertamu Zirina Ina, tanpa menunggu-nunggu hidangan makanan jadi kalau kita bertamu enggak usah nunggu-nunggu kapan ini enggak keluar-keluar kadang-kadang keluar baru satu macam kok cuman satu macam ini ya lihat-lihat masih ada nggak sih itu nunggu-nunggu nah ini Etika yang tidak baik Etikanya Tanpa menunggu-nunggu hidangan makanan Kalau dikasih makanan ya Alhamdulillah Kalaupun tidak Innalillah <laughs> Ya walaupun tidak nggak masalah ya. Jadi tanpa menunggu-nunggu hidangan makanan Ini etikanya Sekalipun diundangnya dalam rangka untuk Makan kan tadi ayatnya ayyudhanalakum ila ta'amin kecuali kalau diizinkan untuk makan menuju makanan dan kalaupun diundang untuk makan itu itupun etikanya ina. jangan menunggu-nunggu hidangan makanan tersebut kadang-kadang bertamu itu sengaja ngobrol lama itu. sebelum makanan keluar gak akan beranjak. Ada yang bertemu. Sebelum makanan keluar, nggak akan beranjak meninggalkan tempat ini. Sengaja. ya Kadang-kadang bertamunya sengaja karena lapar ya, lapar ini ya? belum makan, cari makan kemana? Ya? Bertamu ke rumah orang. Setelah bertamu ternyata nggak ada makanan juga. Menyesal. Beribadah kok menyesal. Silaturahim. Jadi tanpa menunggu-nunggu hidangan makanan. Kemudian walakin idza duimtum ketika kalian diundang maka masuklah. Dan ketika diundang untuk makan masuk. Ketika sudah selesai makan bersegeralah. fangtashiru wala nisina ni hadis. Bersegeralah untuk beranjak tanpa memperpanjang percakapan. Nah ini di antara etika ketika kita memenuhi undangan ataupun bertamu ke rumah orang lain apalagi kita tahu kalau orangnya itu sibuk jadi kalau kita tahu orang ini orang itu itu memang kesibukannya banyak banyak hal yang harus dikerjakan jadi kalau kita bertamu itu sebaiknya langsung saja tujuannya untuk apa langsung namanya apa ya langsung menyampaikan keinginan bertamunya itu untuk apa dilangsung saja disampaikan ketika sudah selesai keperluannya segera beranjak ini etika ketika kita bertamu jadi tanpa memperpanjang percakapan kesana kemari sekalipun Ya, namanya orang yang beriman itu, walaupun banyak urusan, kadang-kadang malu ya. Apalagi di kita kan biasa, adatnya itu suka, namanya apa, unggah ungguh atau apa istilah di sini. Jadi misalnya sebenarnya banyak urusan, ketika tamunya hendak pamit, kita bilangnya apa? cepet-cepet banget gitu ya padahal sebenarnya kita ya mikir itu di belakang banyak urusan tapi ketika tamunya mau pamit kita suka memang adab di kita adat di kita itu seperti itu jadi suka basa basi basa basi jadi kadang-kadang ditanya sudah makan belum Jawabannya sudah sebenarnya belum. Itu adat kita memang seperti itu, jadi suka basa-basi di sini. Di ayat ini diajarkan, ketika kita bertamu itu sebaiknya cepat-cepat bersegera. Ketika urusan yang hendak diinginkan itu sudah selesai urusannya, maka bersegeralah untuk beranjak apalagi kalau tahu persis bahwasannya yang didatangi itu orang sibuk misalnya sudah tahu orangnya sibuk misalnya tahu jadwalnya orang ini kalau mau berangkat ya mau ngantor mau kerja mau ngajar itu jam 7 sudah harus berangkat memang kesehariannya seperti itu kalau bertamu, cari waktu yang lain. Sudah tahu jam 7 dia harus berangkat, bertamunya jam 7 kurang 1 menit. Sudah tahu ya. Padahal kan namanya orang beriman itu diantaranya juga harus ikramud daif. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamunya. Jadi kalau kita tahu orang itu sibuk, jam 7 sudah harus start berangkat, maka ketika kita bertamu, carilah waktu yang lain. Di samping itu, kita jangan memperlak panjang, misalnya datang jam setengah 7, tahu itu orang tersebut, jam 7 pasti harus berangkat. Hanya sengaja memperpanjang percakapan kesana kemari. Sudah jam 7, belum selesai juga yang didatangi ditamuin kan nggak enak mau nyuruh keluar ya masa baru ini jauh-jauh disuruh keluar begitu saja jadi nggak enak maka itu harus ada kesadaran diri jadi ketika bertamu, ketika sudah selesai urusan, fang maka segeralah beranjak agar orang yang ada di rumah itu tidak terganggu apalagi kalau orangnya sibuk. Sudah tahu orangnya sibuk, kalau cari waktu, cari mau bertamu carilah waktu-waktu yang kira-kira luang. Kalau tahu paling tidak janjian dulu. Jangan tiba-tiba. Sekarang kan gampang ya, sudah ada HP, sudah gadget-gadget gampang janjian whatsapp saya jam sekian mau lagi sibuk enggak Unten jam sekian lagi sibuk enggak Oh jam sekian saya lagi di luar dicari waktu yang lain kalau orangnya sibuk itu datang ke rumah bertamunya itu jangan mendadak tahu-tahu sudah di depan rumah <tuh> orangnya mau berangkat tamunya datang ini kan serba enggak enak Padahal sudah ada nomornya, sudah ada kontaknya, sudah ada WhatsAppnya, kenapa enggak janjian dulu? Nah, kalaupun sudah janjian, ketika urusan sudah disampaikan keperluannya, sebisa mungkin segera beranjak. Kecuali kalau dihidangi makanan, disuruh makan dulu, ya makan silakan. Selesai makan segera pang segera beranjak. walau a'lamu stakni sini hadith. Karena hal itu, eh, jangan memperpanjang percakapan, kecuali kalau memang orang yang didatangin itu nyaman-nyaman saja, enggak terganggu dengan kedatangan kita, malahan seneng ya, karena sudah lama enggak ketemu, ya, itu datang oh, disambut dengan baik, sehingga kemudian betah berlama-lama, maka itu tidak mengapa, dan biasanya kalau orang itu sudah gak betah bercakap lama-lama pasti ada isarat-isarat tertentu yang harus difahami juga oleh kita yang bertamu. dan ketika sudah muncul isarat-isarat itu nah, itu sudah alamat tanda kalau sebenarnya dia sudah hendak melakukan urusan-urusannya maka kita segera beranjak fangtashiru Wala mustaqni hadis. Tanpa memperpanjang percakapan. Ya ini contohnya. Hal tersebut bisa mengganggu, menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian malu, nggak mau menyuruh kalian keluar rumah, pergi meninggalkannya, karena malu. Akan tetapi Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran ini. Jadi Allah yang langsung menyampaikan kebenaran yang sebenarnya dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada umatnya. Ini diantara antara ayat yang berkaitan dengan memenuhi undangan. Kita memasuki poin A. Hukum memenuhi undangan Hukumnya memenuhi undangan. Setanya dulu sebelum dibahas. Kira-kira hukum memenuhi undangan itu apa? Wajib apa sunnah? Wajib. Kalau nggak ada halangan. Jadi kalau ada bapak nyuruh nanti malam ke rumah ya. Kalau nggak datang dosa. Jadi undang ya. Nah, diundang, pak nanti sholat mahrib ke masjid diundang ya, untuk sholat mahrib ini undangan hukumnya wajib, berarti kalau nggak ke masjid besar ini gimana hukumnya, ya kita akan bahas hukum memenuhi undangan ada yang wajib ada yang tidak wajib bahkan mungkin ada yang haram didatangin seperti apa, nanti kita bahas Hukum memenuhi undangan Yang pertama Ini dibagi menjadi dua Undangan untuk pernikahan Undangan untuk selain Pernikahan Kalau undangan untuk pernikahan Atau yang dikenal dengan Walimatul Urz Persepsi pernikahan Resepsi Resepsi pernikahan Walimat Diundang untuk datang ke walimatul ke resepsi pernikahan. Ini menurut jumhur ulama hukumnya wajib. Memenuhi undangan dalam rangka walimatul urs, resepsi pernikahan. Ini para ulama, jumhur ulama, kebanyakan ulama mayoritas mereka mengatakan hukumnya wajib kalau undangannya untuk walimatul urs, resepsi pernikahan. Para ulama ini ketika menentukan hukum wajib ini ya tidak semata-mata tanpa ada dasarnya. Para ulama apalagi jumlah ulama pasti ada dasarnya. Kita yang selain pernikahan dulu. Kalau selain pernikahan di undangan tapi selain pernikahan hukumnya apa? sunnah dianjurkan dan tidak sampai ke derajat wajib kalau diundang untuk resepsi pernikahan, hukumnya wajib hadir tapi kalau diundang untuk selain pernikahan hukumnya sunnah dianjurkan, kalau datang dapat pahala, kalau enggak tidak berdosa ini menurut para ulama. Yang pertama tadi undangan walimatul ars dikatakan oleh jumhur ulama bahwa hukumnya wajib. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu ini hadis riwayat al bukhari dan muslim an nafi dari nafi an ibni umar dari ibnu umar an rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala beliau bersabda ida du'ya ahadukum ila walimat ursin Jelas ya. Ketika seorang diantara kalian diundang untuk pergi ke walimatul hors, walimatul hors, berarti resepsi pernikahan, fal yujib, maka hendaklah dia memenuhinya. Perintah dari Rasulullah, fal yujib, ada lam amr di situ dalam bahasa Arab lang yang berfungsi untuk memerintahkan, itu fal, yujib maka hendaklah dia memenuhinya kalau perintah al aslu fil amri lil wujib dalam kaidah usul fikih pokok asal dari perintah itu hukumnya adalah wajib, kalau nggak ada dalil lain yang menunjukkan bahwasannya hal itu sunnah Nah, di sini diundangnya ke walimatul ursin walima urs walimatul urs yaitu resepsi pernikahan maka hukumnya wajib untuk mendatangi undangan menuju ke walimatul urs resepsi pernikahan hadis riwayat bukhari dan muslim Hadis yang lain yang menunjukkan kewajiban ini yaitu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah makanan walimah Yang seperti apa ya jadi seburuk-buruk makanan itu makanan resepsi pernikahan Walimah tetapi yamna uhaman yaktiha, di mana makanan itu dilarang datang orang-orang yang ingin mendatanginya, sementara wajudna ya orang yang enggan untuk datang ke sana malah di undang maksudnya apa kalau kita membuat walimah resepsi pernikahan yang diundang hanya orang-orang kaya yang biasanya kalau makanan-makanan di dalam walimah tersebut orang kaya sudah sudah biasa gak aneh gak begitu tertarik untuk makan makanan walimah tersebut karena ah, sudah biasa yang seperti itu sementara orang-orang miskin orang-orang fakir yang sebenarnya sangat ingin makan makanan walimah tersebut malah tidak diundang jadi yang diundang hanya orang-orang kaya ada nggak yang seperti itu? saya nggak mengatakan banyak tapi ada lah ya mungkin banyak jadi ketika membuat walimah resepsi itu yang diundang hanya orang-orang yang kaya-kaya saja tujuannya apa? ya biasanya masalah amplop <laughs> kalau yang diundang yang kaya-kaya kan amplopnya jadi isinya tebel <laughs> yang warnanya berum-berum jadi -berum. <laughs> kalau yang diundang orang-orang miskin Ah, paling-palingnya warna hijau, ungu di ya. jadi kata Rasulullah ini, kalau walima yang seperti ini yang diundang hanya orang-orang kaya -orang yang sebenarnya udah nggak males makan makanan itu karena sudah biasa, sementara orang-orang miskin yang sangat menginginkan bisa makan enak di dalam walima tersebut malah tidak diundang. Kata Rasulullah itu menjadi syarat to'am. Seburuk-buruk makanan. Itu makanan walimah. Yang apabila dalam walimah tersebut yang diundang hanya orang-orang kaya. Sementara orang-orang miskin malahan tidak diundang. Kata Rasulullah itu seburuk-buruk makanan. Jadi kadang sebagian orang mungkin belum baca hadis ini. Jadi kalau diundang, membuat undangan itu hanya orang-orang kaya saja. Sementara yang miskin-miskin tidak diundang. Padahal itu tetangga dekatnya, rumahnya di sampingnya. Karena miskin nggak diundang. Sakit nggak Bu? Sakit. Berarti pengalaman. Sakit. Dia pingin sekali, jarang-jarang bisa makan enak. Kalau tidak di walimah tapi karena miskin malah dia nggak diundang. Entar yang diundang orang-orang kaya. Orang-orang kaya sudah biasa makan enak. Kadang-kadang datang ke walimah lihat makanan yang ada di resepsi pernikahan tersebut sudah bosen sudah nggak aneh, udah biasa, nggak mau makan malah. sementara orang-orang miskin yang sangat pingin makan gak diundang. Nah ini kata Rasulullah menjadi syarat toam. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walima resepsi yang mana yang diundang hanya orang-orang yang kaya yang sudah malas mendatangnya, sudah malas makan makanannya. Sementara orang-orang miskin yang pingin makan malahan tidak diundang. Nah kemudian di ujung hadis ini. وَمَلَّمْ يُجِبِدْ dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan ya undangan karena berkaitan dengan walimah tadi berarti undangan walimah barang siapa yang tidak memenuhi undangan tersebut فَقَدْ wa وَرَسُولَهُ sungguh dia telah durhaka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya nah, ini menunjukkan wajibnya memenuhi undangan kalau undangan itu untuk menghadiri resepsi pernikahan atau walimatul uns Ruwahu muslim hadis riwayat imam muslim kalau tadi berkaitan dengan hukum memenuhi undangan kalau undangan walimah wajib kalau undangan selain walimah pernikahan pernikahan hukumnya sunnah sekarang kalau tadi wajib ya, syarat-syaratnya apa agar undangan itu wajib dihadiri. Jadi kalau kita ngundang, orang yang kita undang itu jadi wajib hukumnya untuk menghadiri undangan kita. Itu syarat-syaratnya seperti apa? Yang pertama, di dalam undangan walimah tersebut tidak ada kemungkaran. Ini para ulama menyebutkan seperti itu. Jadi, ketika kita membuat walima, di situ nggak ada unsur kemungkaran. Maka yang diundang hukumnya wajib datang. Tetapi kalau dalam resepsi, walima, resepsi pernikahan itu terdapat kemungkaran, maka tidak masuk ke dalam syarat-syarat ini. Ini yang pertama, syarat-syarat agar undangan itu wajib dihadiri. Yang pertama, tidak ada. Kemungkaran jadi, kalau ada kemungkaran, kemungkaran seperti apa? Contohnya, ya, bisa misalnya di dalam walima tersebut mengundang biduan, ya, dangdutan, dengan menampilkan biduan-biduan wanita yang seksi. <laughs> Pakaiannya serba mini, belum menampilkan auratnya, belum dengan melakukan joget-joget yang memunculkan syahwat. Biasanya yang diundang, kalau dangdut itu artisnya seksi-seksi, apa berjilbab biasanya. <laughs> Seksinya, kalaupun berjilbab, ya seandainya. Kalaupun artisnya, apa biduannya berjilbab, pakai kerudung, menutup aurat, tetapi kemudian berjoget-joget dengan melakukan gerakan-gerakan yang menimbulkan syahwat, tetap itu sebuah kemungkaran. Apalagi dibarengi dengan pakaian yang seksi yang terbatas, serba mini, apalagi sekarang dandut sekarang waduh, sudah enggak lagi berpakaian ya. Nauzubillah. Itu kemungkar Atau misalnya di dalam walimah tersebut disediakan minuman-minuman yang memabukkan. Ada enggak? Mungkin saja disediakan makanan atau minuman yang memabukkan. Mungkin ada sebagian orang membuat resepsi pernikahan di hotel, kemudian mengundang biduan-biduan yang serba seksi, kemudian disediakan minuman-minuman yang memabukkan. Bahkan tidak hanya di kota-kota besar, di kampung pun banyak kejadian ketika mengadakan walimatul urs, resepsi pernikahan itu yang ditanggap yang diundang itu ya dangdut orkes atau paling tidak orkes dengan menampilkan biduan-biduan yang seksi kemudian disediakan minuman-minuman terlarang yang memabukkan sampai pernah kejadian ada yang meninggal di tempat habis, ya, habis pernikahan resepsi kemudian dangdutan kemudian pada minum-minuman yang terlarang, minuman keras, sampai meninggal di tempat. Ini karena ada kemungkaran. Syarat pertama agar undangan itu wajib dihadiri, satu, tidak ada kemungkaran. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian membuat resepsi pernikahan, cobalah sedemikian mungkin agar tidak ada unsur kemungkaran di situ. Terus bagaimana ustadz kalau saya diundang oleh saudara dekat saya mungkin diundang oleh atasan bos ya bos saya. Sementara di situ ada dangdutan, gimana ini masa nggak hadir? Sementara yang undangnya itu orang dekat saya gimana ya bisa saja hadirnya sebelum nah sebelum adanya kemungkaran tersebut atau setelahnya bisa saja eh, misalnya sebelum dimulai dangdutnya datang di awal waktu sebelum dimulai dangdutnya bisa saja datang atau kalau di kampung-kampung biasanya bisa datang H-1 atau H-2 atau H-1 sehingga tidak bertepatan dengan adanya kemungkaran tersebut yaitu mengkia mengkiati ketika di dalam resepsi itu ada kemungkaran ya, kita datang tetapi di luar waktu tersebut atau kalau waktunya sangat terbatas di sepanjang resepsi itu ada terus kemungkarannya ya datang Seketika ya, datang kemudian dengan bersegera langsung beranjak meninggalkan tempat tersebut. Ya. Jadi, kalau ada kemungkaran yang tadinya hukumnya wajib dihadiri undangan tersebut, kalau di situ ada kemungkaran, jadi hukumnya berubah, tidak wajib dihadiri. Kalau di situ ada kemungkaran, ini syarat yang pertama, syarat yang kedua orang yang mengundang bukan orang yang sedang di hajar dihajar itu maksudnya sedang diberi pelajaran di, dikucilkan atau di asingkan jadi sedang diisolir orang tersebut ini salah satu metode dalam pendidikan Islam ketika ada seseorang yang melakukan penyelewengan melakukan penyelewengan atau orang yang suka mengingkari janji melakukan penyelewengan itu kemudian dihajar dihajar ini dia dididik, sebenarnya dididik sedang dididik agar tidak mengulangi lagi perbuatan menyelewengnya tersebut sehingga kemudian sama orang-orang islam yang lain diisolir ya seperti enggak dianggap enggak di ajak bicara kemudian ketika dia uh, memanggil mengundang kita enggak tidak mendatangi ini pernah terjadi dulu di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada tiga orang sahabat yang tanpa alasan Rasulullah menyuruh untuk berangkat perang tabuk. Ya, tiga orang ini tanpa punya alasan mereka nggak berangkat. Padahal perintah Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah memerintahkan wajib diberangkat. Ya, sementara tiga orang ini nggak punya alasan. Kak bin Malik, salah, sat salah satunya dan dua temannya. Itu mereka nggak berangkat. Dan sepulang dari perang tabuk dia pun gak punya alasan kenapa gak berangkat akhirnya dia datang minta maaf kepada rasulullah dan gak punya alasan kenapa gak berangkat ikut perang tabuk atas suruhan rasulullah akhirnya dihajar dihajar itu dia dibiarkan gak ada yang boleh berbicara dengannya gak ada yang boleh bercakap-cakap dengannya gak ada yang boleh berdekat-dekat dengannya Bahkan, nggak ada yang boleh mengucapkan salam kepadanya. Bahkan ketika dia mengucapkan salam, Rasulullah pun melarang sahabat yang lain untuk menjawabnya. Bahkan, akhirnya oleh Rasulullah, istrinya pun disuruh untuk meninggalkannya, pulang ke rumahnya. Ini ujian yang sangat berat. Tapi ini pendidikan. Jadi ketika dia melakukan pelanggaran besar, Kemudian sama umat Islam yang lain dididik dengan cara seperti itu namanya dihajar. Jadi sampai Ka'ab bin Malik dan ketiga temannya ini kalau Ka'ab bin Malik masih muda. Jadi kalaupun dia orang beriman imannya kuat tetapi dididik seperti itu karena melakukan pelanggaran. Kayaknya dihajar gak ada yang boleh bicara, gak ada yang boleh mendekati gak ada yang boleh mengucapkan salam gak ada yang boleh menjawab salamnya bahkan istrinya disuruh untuk pulang ke rumahnya meninggalkannya sampai-sampai ada surat dari orang kafir datang surat itu ke Ka'ab bin Malik wahai Ka'ab bin Malik sudahlah, kamu itu sudah gak dianggap apa-apa oleh teman-teman kamu sudah gak dianggap sebagai manusia oleh Rasulullah kenapa kamu nggak ikut kami saja bersama orang-orang kafir tapi kak bin Malik sadar ya ini saya diperlakukan seperti ini itu karena kesalahan yang saya lakukan karena kesalahan yang dilakukan oleh dirinya sendiri akhirnya apa? dia tetap teguh biarin, biarin saja saya diperlakukan seperti ini oleh orang-orang yang beriman oleh sahabat-sahabat saya yang lain yang penting iman saya jangan sampai rusak dia tetap teguh, tapi temannya yang dua orang tadi karena sudah tua. Ya, akhirnya mereka hanya di rumah, itu. di rumah sambil nangis, menyesali perbuatannya. Nangis terus, kalau Kak Abin Malik dia masih muda. Jadi, kalau dia masih tetap berangkat ke masjid, ikut sholat berjamaah. Kalau ketemu sahabatnya, dia mengucapkan salam. Assalamualaikum, sahabatnya nggak menjawab salam. Diem saja karena memang disuruh oleh Rasulullah diam saja walaupun mungkin dalam hatinya menjawab ya. tapi kondisinya seperti ini. yang pada akhirnya karena keteguhan imannya, kesungguhan keimanannya akhirnya turun surat at-taubah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik bersama dua orang sahabatnya tadi yang sama sekali enggak tergoda dengan rayuan orang-orang kafir walaupun diperlakukan, nah ini namanya dihajar ya metodenya dihajar dididik dengan cara seperti itu tapi akhirnya setelah turun ayat yang menerima taubatnya Ka'bin Malik bersama kedua temannya itu, mereka langsung di ya seperti dipeluk lagi oleh sahabat-sahabat yang lain sudah lulus dengan ujian kayaknya normal lagi, diperlakukan seperti biasa lagi nah, orang yang sedang dihajar seperti ini Bukan dihajar ya Tapi dihajar Hajar itu hajar dari hijrah Ditinggalkan, dikusilkan Untuk pendidikan Kalau orang tersebut mengundang kita Sementara kondisinya sedang dihajar Maka hukumnya Kita tidak wajib mendatangi Undangannya Yang kedua Orang yang mengundang bukan orang yang sedang Dikasih pelajaran dihajar. Yang ketiga syarat agar undangan itu wajib dihadiri pihak yang mengundang itu merupakan orang muslim karena tadi hadirnya hakul muslimi alal muslim hak muslim atas muslim yang lain berapa menit lagi maka agar undangan itu wajib dihadiri yang mengundang harus orang muslim Terus kalau kita diundang oleh Orang non muslim Hadir nggak? Hadir silahkan ya. Tetapi hukumnya tidak Wajib Karena yang wajib hak, muslim, hak sesama muslim yang lain Itu yang wajib Jadi kalau yang undangnya bukan orang muslim Itu hukumnya tidak wajib Tetapi kalau Orang dekat ya Teman kita, sahabat kita atau orang ya dekat dengan kita, teman sekantor, atau bahkan mungkin atasan kita, bos kita, orang non-Muslim, misalnya. Kemudian dia mengundang ke resepsi pernikahan anaknya, misalnya, atau resepsi pernikahan dirinya. Ya, karena kedekatan persahabatan kita, silakan datang, silakan datang, tetapi hukumnya tidak wajib. Boleh, silakan datang ya dalam rangka ini, hak sesama tetangga, hak sesama manusia, hak sesama orang yang hidup itu ada hak-hak itu, tapi kalau yang muslim mengundang kita, itu hukumnya wajib dengan syarat-syarat yang sedang kita bahas jadi pihak yang mengundang merupakan orang muslim apalagi kalau yang ngundangnya sudah bukan orang muslim Terus, di situ banyak unsur kemungkaran. Itu nanti ada pembahasannya. Sejauh mana kita boleh menghadiri undangan-undangan ya seperti itu? Jadi, pihak yang mengundang merupakan orang Muslim. Yang keempat, syaratnya agar undangan wajib dipenuhi, makanan yang disajikan harus halal. Jadi, kalau ada resepsi... Di situ menyediakan makanan-makanan yang tidak halal, maka undangannya tidak wajib dihadiri. Maka agar wajib dihadiri, syaratnya diantaranya makanan yang disajikan itu harus makanan yang halal. Ya makanan yang halal-halal. Terus bagaimana kalau uang yang disediakan untuk menyediakan makanan itu bukan uang yang halal? Ya kita nggak usah seudon Gak usah suudzon ya. Ih, kayaknya itu uangnya uang haram deh. Gak usah suudzon. Yang penting makanan-makanannya itu halal-halal. Adapun uang yang dipakainya halal atau haram bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita belum tahu ya, kalau kita sudah tahu, tahu bahwasanya itu hasil korupsi, hasil mencuri misalnya, kita sudah tahu Ya, hukumnya tidak wajib menghadiri undangan tersebut. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak usah cari-cari tahu. Ya. <laughs> kalau nggak tahu, nggak usah cari-cari tahu. Ini, apalagi sampai langsung bertanya, Pak mohon maaf, ini uang yang dipakai untuk menyediakan resepsi, ini uang halal apa enggak itu Nggak usah tanya-tanya. Nggak -tanya. perlu bertanya-tanya seperti itu. Yang penting makanan-makanan yang disediakan halal. Biar wajib dihadiri. Tapi kalau yang disediakan ada yang haram, maka jadi tidak wajib dihadiri dihadiri syarat yang kelima agar undangan itu wajib dihadiri syarat yang kelima ini tidak berakibat meninggalkan sesuatu yang lebih wajib contohnya apa? jadi kalau kita menghadiri undangan itu berakibat jadi meninggalkan sesuatu yang hukumnya lebih wajib contohnya sholat jadi kalau diundang menghadiri walimah itu bertepatan dengan waktu sholat sehingga kalau kita hadir akhirnya waktu pelaksanaan sholat kita jadi terganggu ya maka hukumnya jadi tidak wajib, makanya kalau kita membuat walima cobalah cari waktu yang aman tidak mengganggu urusan ibadah-ibadah yang sifatnya lebih wajib biasanya kalau di kita jam berapa? jam 11 ya nanggung ya <laughs> kalau kita datangnya habis sholat duhur sudah habis <laughs> kalau datangnya jam 11 belum dibuka datangnya jam setengah 12 baru sesendok sudah azan. ini kan serba sulit ini jadi sebisa mungkin coba tentukan waktu resepsi itu yang aman tidak mengganggu ibadah-ibadah yang lain yang hukumnya lebih wajib karena kalau bisa mengganggu yang hukumnya lebih wajib, maka hukumnya jadi tidak wajib dihadiri. Jadi tentukanlah waktu yang aman, nyaman buat orang-orang yang kita undang. Sehingga ibadah yang hukumnya lebih wajib tidak terganggu. Apalagi kalau tempatnya jauh kan, undangan jam 11 sampai jam 1. Sementara tempatnya jauh, perjalannya panjang. Kadang-kadang nah, kan jadinya terganggu. Akhirnya sholatnya pun terbengkalai. Yang tadinya harusnya ke masjid, berjamaah. Akhirnya nggak berjamaah. Yang tadinya sholatnya sempurna. Jadi nggak sempurna. Dan seterusnya. Okay? Yang kelima syaratnya itu. Tidak berakibat meninggalkan sesuatu yang hukumnya lebih wajib. Kalau ternyata undangan itu mengganggu hal-hal lain yang hukumnya lebih wajib maka hukumnya jadi tidak wajib dihadiri sudah dan sampai syarat yang kelima tentang syarat-syarat agar undangan itu wajib dihadiri insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya Allah Ta'ala alam Rabbana habnana min aswajina wa durijatinukur ta'ajun wa sya'an alimu imam Rabbana hajina fi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 La ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah Kalimat tauhid suci bendera panji nabi Tanamkan dalam hati kibarkan tinggi-tinggi La ila Wa Lahirlah la la la la wa Wahai para mujahid di tidakkah hati kita sakit? ketika kalimat Taufiq diakar, kalimat yang agung dan suci, yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam, saat ini kalimat